lu Jadi siapa yang rusak kulitnya. Wahui, enggak ada. panjang Gak tur. Ada kok. kalau dua. Pas Pas ukuran kok. Ah kita mana? Yang tahu. tahunya tuh